Hai, hai Hai banyak sekali orang yang penasaran berapa sih gaji pawang harimau baik di Indonesia maupun di luar negeri pasalnya pekerjaan sebagai pawang harimau bukanlah pekerjaan yang mudah ia harus menghadapi risiko yang membahayakan nyawa mulai dari risiko penularan penyakit maupun risiko diterkam hal ini lantaran harimau memiliki agresivitas yang tinggi apalagi jika musim kawin tiba karena risiko yang tinggi itulah banyak yang ingin tahu Sebenarnya berapa sih gaji pawang harimau? Penasaran bukan? Pawang harimau merupakan pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan perawat hewan. Seorang pawang harimau umumnya bekerja di kebun binatang dan bertugas untuk memonitor kesehatan harimau. Pawang harimau memberikan perawatan pada harimau yang ada di kebun binatang mulai dari memberi pakan, Melakukan asuhan kesehatan ketika ada yang sakit, menjaga kondisi fisik dan psikologisnya supaya tidak stres, hingga membersihkan kandangnya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tidak seperti merawat hewan peliharaan pada umumnya yang mudah dilakukan, merawat harimau membutuhkan keterampilan tertentu. Sebab harimau adalah hewan yang masuk dalam kategori hewan buas. Berdekatan, memberi makan, merawat hingga mengajak bermain hewan buas ini bukanlah kegiatan yang mudah. Tak jarang juga banyak para pawang harimau ini yang menjaga harimau sejak masih kecil. Meski pawang harimau bisa terlihat akrab dengan harimau-harimau yang diasuhnya, namun harimau tetap memiliki naluri satwa buas yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, biasanya para pawang ini mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum mulai menjalankan pekerjaannya. Untuk gajinya sendiri bervariasi. Di luar negeri, seseorang yang bertugas mengasuh hewan, khususnya peliharaan, bisa mengantongi pendapatan mencapai 34.780 US dollar atau setara dengan 499,6 juta rupiah per tahun. Sementara itu perawat hewan termasuk pawang harimau di Indonesia digaji dengan upah berkisar 2,7 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan untuk awal bekerja. Setelah bekerja selama lima tahun, gajinya bisa naik, yakni berkisar antara 3 juta sampai 5,9 juta per bulan dengan jumlah jam kerja selama 40 jam dalam satu minggu. Para perawat hewan termasuk pawang harimau ini harus mengikuti pelatihan pengenalan satwa sejak memasuki tahap karantina, supaya bisa memberi pakan dan melakukan monitoring di kandang hewan secara langsung. Itulah kisaran gaji pawang harimau dan gambaran pekerjaannya yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Pekerjaan ini memang tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu, namun wajib mengikuti pelatihan perawatan satwa. Bagaimana? Apakah kalian tertarik? Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa!